YouTuber ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ini Artir. Nah, ini Artir mau makan sayur asam nah, di rumahnya temen yes. ini sambelnya sambel tempe sambel mentah sama ikan asin iwasin dia oh sama pindang guys nah, sama pindang wah mantap nah ini nasinya nah ini sayur wow sayur asam Kalau terong enak, enak terongnya oh. ya, terong kok sama ya, tak eh. oh. Ada nih Oh, barang Nah, selamat makan, selamat sekarang. makan. Selamat. sekarang. mau <laughs> hidu sayur seminya. Ini mau ya. ya, khor Siap, Ini sayur k, di ini mantep ya hangat hangat pindang pindang Indonesia pindangnya oh aku juga makasih kok hmm. Berarti bulan lurus jangan Gue paling. Paling yo, aku nggak paham. Makan dulu. Makan Makan dulu. Makan bulan cici akan Ya adem lah. ngsatu ya, e, cool. tapi ya rata cukup apa lah, malas. kepenting penting malas libur? jadi libur, kita ngeduet. intinya balik. Yeah. Samaran. Tas Kapan? sekolah ngopi arah syukuri lah disyukuri walau mbak isu naga di sekolah bikin gagas duitnya lagi jempol ya lagi balik ini kadang aku uh. youtuber kita menggah gunung oh hmm. menggah gunung gengkeng gini gini gini gini kayak gini oh vacan, enggak usah telepon kasih ya ini kopi dan guys okay. kopi reng nah kopi reng Sak kelas opo iki potorane. Iya kok piren biasa mbah tuake. Sopone iki mbah. Oh takira sok. Tak kira sok. Sak utewe. Sampeyan enggak edit tau videone kok. Masih langsung ya. Kene sing komen loro, ha iso balesi piye? Lah. Dewe. Jenenge wong ijolan apa? sing ngene lho. Gedhe ya, mangan anu wong ngombe kopi. Anu okay. adem-adem ngombe kopi <coughs> sampai kepres kepres bahwe main kopi, ojo anak mau kopi sedotan mbak tapi <administrator>